Masai lumu do rohanami jalan masai hasil do perasaan nami masai gelengko dalam laut tu gereja nami jadi maol do hamil lau masuk tu gereja Salam bagi kita semua, puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada Saya pendeta HKWP Resort Sukarame pendeta Ulima Lumban Gaul MDiv yang dikukuhkan pada bulan Maret 2019 Setelah sampai di gereja ini, yang sangat memprihatinkan bagi saya adalah akses jalan ke gereja Yang lebarnya hanya 1,30 meter Sementara gereja ini Merupakan gereja yang tertua Di HGWP Distrik 10 Medan Aceh Maka dengan kesepakatan Semua Parhalado Dan jemaat HGWP Sukarame Pada tahun 2021 Kami membuat rapat huria Dan diputuskan Untuk membeli Ruko dan tanah seharga 1,4 miliar rupiah untuk dapat dijadikan akses jalan ke gereja ini maka melalui video ini saya memohon kepada saudara-saudara dimanapun mereka berada di dalam dua dan partisipasi untuk dapat memberikan bantuan kepada kami supaya apa yang kami rencanakan bisa tercapai dengan baik Dan untuk itulah kami mengharapkan bantuan daripada saudara-saudara Dan dihubungkan dengan yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 22 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Amin Kami adalah panitia pembebasan jalan dari pasar besar menuju gereja saya sendiri didampingi oleh sekretaris saya JD Simbulun juga Ibu Bendahara Berliana Ritonga jadi kami mengimbau kepada para jemaat di mana pada saat ini jalan yang menuju ke gereja kita sangatlah memprihatinkan hanya 1,3 meter jadi pada saat ini jalan ini dikelilingi oleh rumah penduduk di mana para jemaat ingin beribadah ke dalam sangat sulit maka itu kami panitia membeli satu buah ruku yang kami jadikan untuk jalan dengan harga 1,4 m gereja ini berdiri tahun 1953 jemaat 18 kakak di mana pengetua-pengetua dan situa situa kami berjuang untuk memperbaiki gereja demi gereja dan pada saat ini, di tahun 2021, jemaat berjumlah 248 kakak. Dan 248 kakak ini sangat memprihatinkan, karena jalan mereka sulit untuk masuk ke gereja. Maka demi hari demi hari, maka jemaat ini semakin sikit untuk beribadah di gereja ini. Maka kami imbau kepada para jemaat yang mana kita telah menyepakati untuk pencarian dana adalah seperti yang dikatakan bapak pendeta kita adalah janji iman janji iman ini seluruh para jemaat untuk memberikan ada yang satu juta ada yang dua juta ada yang sepuluh juta bahkan ada yang dua ratus ribu ini sangat membantu kami para panitia dan itu juga kami akan berupaya mencari dana kepada rekan-rekan seiman yang ada di luar sana anak-anak kita yang ada di pengarantauan tolong Dibantu agar kiranya jalan ini dapat bebas, dapat besar, di mana ruko satu unit besarnya 4 meter. Kalau kita tambah satu meter tiga maka jalan ini akan besar menjadi 5 meter, dan mobil pun akan bebas masuk ke dalam. Dan orang beribadah nyaman. Itulah yang kami minta dari panitia kepada para jemaat, juga para saudara-saudara kami seiman. Yang di luar sana di pengerantauan dimanapun berada Tolonglah kami Agar jalan ini dapat kita pergunakan dengan aman Terima kasih buat rekan-rekan saya Penyumbang dana yang untuk menyalurkan Dan ini panitia kami menyiapkan nomor rekening Apabila saudara-saudara kami seiman Ingin menyumbangkan melalui rekening kami Kami sangat berterima kasih Kami panitia kami mempunyai nomor kontak 0812-367-11969 Apabila saudara telah memberi bantuan kepada kami, kami siap mengkontak saudara. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Auh opung pelemon borumanik mulai tahun seribu seratus sada ngamar huria au di huria sukarame resort sukarame masailungu do rohanami jala masai hasik do perasaan nami. Ala lo masuk kami tiga reja on Dan ngadong dalam nami Mas saya gelenggo dalam lau tiga reja nami Jadi mahol doh kami, lao masuk tiga gereja. Jadi elhelek nami saluh hutna Tuhan mu ama nami doho inan nami Anggiat marade rohamuna lau mangurupi kami Sian tangi yang muna do siapa bayanam muna Asa anggiat boi tuhoron nami dalanan Asaboy kami merdalan tu pasaratu garejaon Lalu mendapatkan gareja Imanina lumar minggu kami di akhir-akhir minggu Disilah lah radio muna amang doho inang Mau lihat godang mahudok kami tu hamuna saluh hurnak Boti imak AKBP Sukarame, Apesor Sukarame Distrik 10 Medan Aceh adalah salah satu gereja Yang tertuang di distrik ini akan Tetapi sehubungan dengan perkembangan waktu jalan ke gereja ini sulit dan tidak bisa dilalui oleh mobil karena jalannya sangat sempit sekali. Oleh karena itu, dengan kemurahan hati Tuhan yang maha kuasa dan keyakinan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya mengapresiasi usaha daripada Panitia dan Bapak Pendeta Resort untuk merencanakan pelepasan Pasang Tanah dan Bangunan Jalan Kegeliza AKBP Suparami, Ibu Bapak, Saudara-saudari jemaat Tuhan, bersama dengan seluruh wakil dan juga sahabat-sahabat para pendeta, guru Bibel Pro, dan Diakones kami memohon dan mengimbau uluran tangan kesediaan kita untuk sama-sama bahu-membahu saling bertolong-tolongan agar tercapai pelepasan tanah dan bangunan jalan KHKPP Sukarame ini kami mohonkan kesediannya dengan rasa syukur kepada Tuhan untuk memberikan donasi dan bantuan kepada panitia agar kiranya dana yang dibutuhkan untuk pelepasan tanah dan bangunan jalan ke gereja HKBP Sukarami ini bisa terwujud dan terlaksana dengan baik atas kemurahan kesediaan dan sukacita dalam usaha saling bertolong-tolongan ini kami preses HKBP distrik 10 Medan Aceh kami mengucapkan banyak terima kasih kiranya Tuhan memberkati kita memberkati panitia memberkati pendeta juga dan para penarado Secara khusus Jemaat, HKBP Soekarame, Desa Sukarame Distrik 10 Badan Aceh, Tuhan memberkati kita. Amin.